Tak sama cuma saya membersihkan badan saya bang, Bersin. saya badan saya Loh, punya bagaimana? kotor nggak nyambung membersihin badan masa pakai bensin. Ya intinya waktu dia uh, masih di motor dia nggak mau ngaku terus dia, dia juga teriak-teriak bukan gua bukan gua. Dia juga sempat mau mukul kan itu kan berarti. Ya maaf, kayaknya waras itu mah Nah terus ketika banyak orang yang melihat dia yang lempar, yang lempar, Apalagi pengen cek CCTV, baru dia ngaku, begitu kita ada CCTV. Nah, itu dalam memang ketawa-ketawa ya, dalam ketawa-ketawa memang nah. Ditanya tujuannya apa buat bersihin badan di, bu. Nah itu dia Buk -buk. Nah itu dia bang makanya kita juga bingung okay, emang, emang jaketnya kebakar bang tadi bang Jaketnya sama jok motornya kebakar Jadi dia mungkin cepat ngelempar Dia kena juga gitu Untung gak kena yang lain Cuma dia doang yang kena Baik, bu. Bukan bahaya lagi Bukan bahaya lagi untungnya kagak kena Masjid Al Ada Ini aula. Kita api sini. Saya mau ngamuk dulu. Kita ambil juga lari-larian. Saya ngamuk. Ya, kita cek. Kita dulu. Kejadian pembakaran masjid. Masih. Oke, ini manusianya. Ada yang kenal enggak? Oh, orang ini ya. orang aneh Ini orangnya yang mau membakar masjid. Ini orangnya yang membakar masjid. Ya, Bang Namas. Ya, eh. dimana? Di mana? Ya. sini aja jangan nih. Ya. Hah? Mampu jangan nggak, Pak? Ya, ya ini, ini udah ramai ini Lu udah rameh. Mas Bid, TKM, dan seluruh para masyarakat yang di Mali, khususnya karena orang kuasa ini mengalami kita buat